Oke lanjut ke presiden yang kedua segolongmuga Oke okay, lanjut ke preset yang ketiga Hai sisa ke papa si lubang sampai bahnya kedua ahjan Oke okay, lanjut ke Preset yang keempat Oke ya. okay, lanjut ke Preset yang kelima kali kalau mau deketin cowok gua tuh ya dulu caranya siapa ah gua juga lu tolong goblok <laughs> <gulung> <sukai> oke okay, lanjut ke preset yang keenam. lain kali kalau mau deketin cewek gua itu lihat dulu cowoknya itu siapa ah gua makan lu <laughs> Oke lanjut ke preset yang ke-7 Hidup itu pahit karena kalau yang manis itu kan kamu Anjay selemek eh serepet mm -hmm. Oke lanjut ke persiatan yang ke 8 cemburu ah, singanya masih di bawah gua. Ya, ya. <laughs> ya, ya. Oke lanjut ke persiatan yang kesembilan. Wibu, tapi ada wibu. Apa yang kamu cari? Ya gak tahu, tanya yang mau tanya saya. Okay, lanjut kesepuluh. Gua, gua <tuh> oke lanjut ke presiden yang ke-10 temen gua udah pada punya pacar lagu juga udah oke lanjut ke presiden yang ke-11 tidak pamer bukan berarti tidak punya pacar tapi bingung aja mau pamer yang mana <tuh -tuh> <tuh -tuh> Oke lanjut yang ke-12. yang Oke lanjut ke kupreset yang ke-13. VGL ke Lu support bu sniper lah, terus kau apa? gua selet Oh Oke okay, lanjut ke berita yang ke 14 belas. Ingat ya bang, modal tidak hidup dong bang, gentar bang? <tuh> Oke lanjut ke presiden yang kelima belas virtual yo yo enak yo yo Oke lanjut ke presiden yang ke-16 terbukti kan okay, terbukti oke lanjut ke presiden yang terakhir itu ke 17 Oke okay guys mungkin segitu aja presetnya semoga kalian suka dan jika kalian suka kalian bisa share video ini ke teman-teman kalian oke okay, sampai jumpa di video selanjutnya.